Shalom semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas intimasi dalam hubungan keluarga dalam kekristenan. Sebelum kita memulai acaranya, kita akan lebih dahulu berdoa, mari kita berdoa kami yang di surga, dimulakanlah namamu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerahmu sehingga kami dipertemukan kembali di Zoom Meeting WFM lagi kali ini. Kami akan mendengar pengajaran dari Bu Linsi dan serta Pak Dhani. Ya Tuhan curahkanlah roh kudusmu agar apa yang dipaparkan di sini bisa menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan kami yang maha perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami. Haleluya. Amin. Bahkan Bulin sih dan Pak Dani. Oke, okay. uh, meneruskan minggu lalu ya, minggu lalu kita berbicara mengenai uh, pernikahan uh, mixed mix marriage atau yang tidak tidak sesama Kristen ya apa kata Tuhan dan sekarang kita masuk kepada uh, pernikahan Uh, jenjang pernikahan dan kita masuk kepada intimasi intimacy itu apa aja ya intimacy itu bukan hanya hubungan seksual yaitu bagian-bagian dari intimacy tapi uh, bukan semuanya itu hubungan seksual ada include itu uh, komunikasi Ya, komunikasi sangat penting dalam intimasi ya uh, marriage dalam Kristen dalam uh, kekristenan dalam keluarga Kristen Kenapa saya bilang komunikasi sangat penting ya? komunikasi memegang memegang kunci dari uh, hubungan uh, pernikahan dari segala hubungan baik itu hubungan kerja hubungan pernikahan hubungan keluarga antara bapak anak ibu dan anak suami istri ya komunikasi yang utama ya Kenapa saya bilang komunikasi ini sangat vital dalam intimasi uh, keluarga Kristen karena tanpa tanpa komunikasi yang baik antara suami istri itu sama halnya kalau buat saya itu seperti meniduri pelacur. Kalau meniduri pelacur kan nggak perlu pakai komunikasi yang baik, cukup pakai number aja segini, maunya segini, maunya segini. Ya pengalaman saya waktu saya masih hidup di luar, masih hidup di zaman batu ya, <laughs> masih hidup di zaman batu itu saya melihat sebuah transaksi yang unik istilahnya, eh, yang cowoknya Uh, bule ya yang ceweknya orang Indo tapi tidak bisa berbahasa Inggris dan orang bulenya tidak bisa berbahasa Indonesia lalu mereka menggunakan transaksi dengan ah four ah five uh, seperti itu itu lucu sekali kalau saya bilang jadi uh, kalau kalau intimasi rumah tangga tanpa komunikasi itu sama halnya dengan transaksi Uh, pelacur. Sama seperti kalau kalian lihat di puncak ya, di puncak yang rata-rata konsumennya itu orang-orang Arab ya, kan orang Indonesia kan enggak berbahasa Arab dan orang Arabnya kan tidak berbahasa Indonesia, tapi kan mereka bisa bertransaksi. Ya tidak ada komunikasi, tidak ada indi, uh, tidak ada komunikasi yang baik dari mereka. Semuanya menurut number-number uh, Angka-angka. Ya. Dan itu kan hanya se -se sebentar. Nah, kalau pernikahan dalam Kristen itu, diharapkan kan seumur hidup. Ya. Selama-lamanya sampai salah satunya uh, pergi. Nah, kita membutuhkan hubungan, membutuhkan komunikasi yang baik. Saling mengerti saling yang perempuan mengerti yang laki yang laki mengerti yang perempuan nah komunikasi ini diawali sebelum mereka menikah jadi ada hubungan premarital ya sebelum menikah bukan hubungan badan ya yang saya maksudkan di sini bukan hubungan badan atau hubungan seksual sebelum menikah tapi komunikasi sebelum mereka menikah nah Uh, saya akan silakan ke Pak Dani, ya, um, kelanjutannya. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih, Bu Polisi, Salam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Jadi inti mana Mas itu kedekatan uh, secara uh, fisik maupun psikologis, ya, kedekatan du interpersonal dua atau tiga orang nah kedekatan ini mencakup baik fisik maupun psikologis nah kuncinya adalah sudah disebutkan oleh polisi adalah komunikasi nah komunikasi timbal balik dua arah yang sehat adalah komunikasi yang saling menghargai saling menerima satu dengan yang lain jadi tidak uh, apa namanya <tuh> menguasai ya ada tidak orang bincang, yang pincang ya tadi hub hubung, jadi hubungannya tidak pincang ya tidak. Hmm. itu pulih jadi ngomong satunya ngomong satunya ngomong sedikit sudah sudah tidak di, dikasih waktu Nah akhirnya akan terjadi konflik nah. itu yang paling penting kemudian uh, interpretasi Bu waktu komunikasi itu Uh, yang lawan bicaranya uh, tepat tanggap uh, apa maksud dari esensi yang dibicarakan oleh lawannya. Nah, itu. itu penting. Jadi kadang orang tidak mau memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Akhirnya ngotor dengan pendiriannya terjadi masalah. Nah ini pentingnya sebuah komunikasi. Ya. Tidak saling tidak mengontrol, ya, mengontrol satu sama lain. Iya, yeah. uh, saya melihat banyak sekali pernikahan. Either yang laki-lakinya mengontrol yang perempuan, atau yang perempuan mengontrol yang laki-laki. Itu saya uh, melihat banget, melihat mereka tidak merasakan kalau seseorang itu dikontrol atau mengontrol orang lain. Uh, misalnya seperti ini. Ini misalnya, ya, misalnya seperti ini. Kita belum merit, nih. Ya, dua orang ini belum menikah, masih pacaran, lah. Ya, selain masih pacaran atau bertunangan, e, catatan ya, tanpa hubungan seksual. Ya, kita assume di sini e, pacaran Kristen tanpa hubungan seksual. Ya, pacaran di Kristen, pendekatan secara psikologi, bener ya, Pak Dania? bagaimana berkomunikasi? Bagaimana mengerti satu dan yang lainnya. Misalnya, ya cewek dan cowok. Yang cewek taruhlah namanya Hawa, yang cowok namanya Adam. Ya common ya. Si <tuh> si ha, si Adam misalnya uh, melarang si Hawa ini kumpul-kumpul uh, dengan temennya. Ya misalnya jalan ke mall atau jalan-jalan melarang atau mungkin si Hawa punya teman namanya Sarah dan Hagar. Lalu si Adam bilang, kamu jangan uh, bergaul sama Adam dan Hagar, sama Hagar dan Sarah tanpa alasan yang jelas. Alasannya cuma bilang, aku gak suka aja sama mereka. Jadi jangan gaul sama mereka. Itu sudah signal dari controlling uh, hubungan uh, controlling relationship. Ya, sudah masuk ke situ. nah uh, jangan sampai jangan sampai kita terjebak dalam controlling relationship itu. ya. atau misalnya si sama halnya dengan yang cewek juga begitu dengan cowok misalnya Adam punya punya teman akrab namanya Ibrahim dan Moses. ya misalnya ya. si cewek juga begitu. aku nggak suka kamu usah sama Ibrahim, aku nggak suka kamu usah sama Moses. Kamu ngapain sih kalau setiap rabu, aku ngumpul-ngumpul uh, ngomongin apa sih? Uh, itu salah satu dari controlling ya controlling demand. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Yang berikutnya lagi misalnya pakai baju, pakai baju. Aku nggak suka kamu pakai baju ini. Aku nggak suka kamu pakai baju itu. Selama pakaiannya itu sopan, ya. Selama pakaiannya itu sopan silahkan ya Atau mungkin yang yang cowok melarang aku nggak suka kamu pakai-pakai makeup up udah jangan pakai-pakai makeup lah kayak genderu kamu udah jelek-jelek aja nah jangan begitu itu sudah ada sinyal dari controlling uh, controlling karakteristik sama seperti yang yang cewek juga begitu ya uh, ini baru hubungan sebelum nikah ya sebelum pernikahan Nanti kalau sudah dalam pernikahan ada lagi uh, sinyal-sinyalnya Nah, mungkin pada ini bisa menambahkan sinyal-sinyal controlling ya controlling relationship sebelum pernikahan silakan pada nih Iya Bu uh, controlling yang tidak seimbang antara uh, satu dengan yang lain itu uh, sangat tidak sehat ya sangat tidak sehat itu terkait dengan ego ya terkait dengan ego gimana uh, intoleran uh, terjadi dalam hubungan uh, dua orang atau lebih ya. dalam hal ini kalau suami istri uh, ketika suami tidak toleran kepada istrinya uh, seringkali dia mendominasi uh, perintah-perintah, atau kegiatan sehari-hari. Nah, hal inilah yang seringkali menjadi stimulus terjadinya masalah-masalah rumah tangga. Nah, itu e, Dalam pernikahan Kristen, e, diharapkan masing-masing mempunyai -masing hati yang lemah-lembut dan saling menghargai, ya toleran. Dalam hal ini, e, akhirnya kontrolnya akan seimbang, gitu ya. Kalau suami bisa mengontrol istrinya, istrinya uh, juga mau dikontrol oleh uh, suaminya. gitu ya, uh, Bimba Balik. Gitu. Uh, itu, Bu sih. Nah, secara psikologis kalau itu terjadi, atmosfer rumah tangga akan terasa nyaman karena masing-masing uh, mempunyai apa namanya, uh, uh, kesempatan yang sama. Ya. Yeah ya benar, benar jadi harus ada keseimbangan ya uh, jangan sampai yang satu orang mengontrol yang lainnya ya. uh, itu baru primordial ya terus juga menghargai uh, keluarga dari masing-masing pihak ini mumpung kalian belum menikah masih pacaran cari tahu sebanyak mungkin mengenai pribadi calon pasangan Anda misalnya secewek si nih ya cari tahu sebanyak mungkin mengenai uh, calon pasangan kamu dicatat kalau perlu tanya ke sahabatnya tanya ke teman-temannya ya tanya ke mama papanya gimana sih ya tanya ke pembantu mama papanya orang ini gimana sih karena kalau kita nanya ke Mama Papa, mungkin ya mereka pasti meninggi-ninggikan anaknya ya, atau sahabatnya ya. Tapi kalau kita nanya ke pembantunya, kan lebih netral, atau mungkin nanya ke tetangga gitu, atau mungkin nanya ke teman, tapi bukan teman baiknya, sekedar temannya aja Bagaimana dari situ kita bisa melihat? Anda bisa melihat? karakter yang sebenarnya kalau uh, tidak di hadapan anda Nah biasanya kalau masih pacaran masih pacaran itu kan manis-manis Oh sayangku engkau pujaanku oh, pokoknya um, yang yang bagus-bagus lah ya pakai parfumnya apalah tapi Oh <tuh> uh, kita kan tidak tahu di luar di luar hubungan berhadapan ini karakternya dia seperti apa kebiasaannya seperti apa kesehariannya seperti apa jangan kalau kelihatan di depannya Wah nih orang kayaknya necis mulu nih orangnya rapi ya dan dan gitu Wah pasti orangnya bersih nih tapi who knows, kan begitu tahu di rumahnya padahal kamarnya kotor kamarnya bau berantakan ya semua monyet kacau tidak sesuai dengan apa yang dilihat face to face. Ya, sama juga dengan yang perempuan. Yang laki-laki juga mesti cari tahu. Yang perempuan ini kayak gimana sih? Coba cek semua sosial media ini. Kan sekarang zamannya sosial media, ya. Cek semua sosial media, Hubungannya dengan yang lainnya. Gimana? Komen-komennya bagaimana? Komen-komennya ada nggak yang nyeleneh-nyeleneh? Dilihat dari situ, ya misalnya uh, kalau lihat sosial media itu paling gampang cek aja foto-fotonya. Foto-fotonya ada nggak yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan Kristen? Gitu. Bisa begitu. Nah, nanti kita akan buka tanya-jawab. Ya. Uh, kenapa ini saya buat khusus untuk yang dewasa yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan? ya. Yeah sudah siap mungkin uh, sedang mencari pasangan ya dan supaya tidak terjebak oleh fisik saja ya. kalau uh, dia punya gereja tanya pendetanya gimana tanya uh, apa namanya gembalanya orang ini seperti apa imannya bagaimana ya uh, semuanya tanya apa yang dia mengerti, ya apa kegiatannya di gereja, apa involvement di gereja. Ya, mungkin dia punya karunia, apa karunianya, apa yang dia percaya, sampai di mana pendidikannya, pengajarannya sampai di mana, semuanya. Karena apa? Karena kamu akan hidup sekasur, saatap dengan orang tersebut. Mungkin satu piring, satu gelas, who knows, kan? Jadi harus benar-benar tahu uh, siapa orang ini jangan sampai nanti begitu sudah menikah Oh ternyata lu begini ya ternyata lu begini ya penyesalan di belakang lain lagi kasusnya ya Pak nih silahkan Pak diteruskan ini ini gini Bu ada istilah uh, kalau sudah cinta ya cintanya kuat banget itu saya ikuti rasa coklat katanya gitu loh Bu nah nah ini bahaya ya memang kalau sudah cinta banget itu semuanya dibenarkan gitu pasangannya melakukan apapun juga itu dipandang baik bahkan ya bahkan orang yang baru dikenalnya hidup mungkin hitungan minggu hitungan bulan karena ada yang hitungan satu tahun lah, dua tahun. Orang tua, Bu Lintri nih, orang tua itu kalah loh, Bu Lintri. Orang tua itu dicuekin, jadi dia membela pacarnya itu. Jadi orang tua yang melahirkan itu loh, <gih> dicuekin. Nah, ini kalau kebablasan gini gimana, Bu Lintri? Nah Kemarin, minggu lalu, saya sudah kasih tips ya untuk memilih pasangan. Ya. Nomor satu, make sure pasangan Anda atau calon pasangan Anda mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi kita. Istilahnya, Tuhan nomor satu, kita nomor dua. Contoh aja saya dan suami. ya Saya bilang ke sama suami, kamu itu bukan nomor satunya saya. Nomor satunya saya adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan. Dan kamu juga harus seperti itu ya nomor satunya harus Tuhan dulu baru kita kan eh, yang namanya salib ya kalau salib itu kan ada hablu Allah ada hablu minanas kan hubungan dengan Tuhan hubungan dengan manusia bagaimana kita bisa melihat hubungannya dengan Tuhan seseorang itu hubungannya dengan Tuhan lihat Bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya, dengan teman-temannya? Lihat bagaimana hubungannya. Kalau hubungannya tidak baik, kalau hubungannya eh, banyak marah, banyak jealousy, banyak banyak apa? Eh, yang tidak sinkron, banyak ah, apa ya namanya? Eh, kok nggak banyak yang nggak benar ya? Nah, mungkin hubungannya juga tidak benar yang ke atas gitu jadi harus harus dilihat uh, ini makanya sangat baik ada premarital counseling jadi counseling sebelum menikah jangan dulu putuskan karena kebelet karena kebelet kawin kebelet main di tempat tidur ya uh, terus buru buru memutuskan jangan dulu tahan banyak berdoa banyak counseling banyak cek and recheck ya Nah itu baru dalam komunikasi ya uh, mungkin pada nih ada yang mau ditambahkan sebelum kita melangkah kepada uh, persiapan misalnya ekonomi atau yang lainnya silakan Pak baik jadi hati-hati uh, ya uh, semuanya itu harus sesuai porsi ya sesuai porsi kalau terlalu cinta, ini cintanya terlalu banget, ya. Eh, pokoknya cinta banget, wah, dia mengerti diriku. Cinta banget, perhatian, hati-hati. Nah, itu indikator posesif, ya. Itu indikator posesif, hati-hati. Biasanya yang berlebihan itu, ya, tidak sangat berlebihan, itu kualitas cintanya. Justru banyak tanda tanya, gitu ya. kualitas cintanya banyak tanda tanya. Eh, suami istri yang konseling ke saya itu dulu pernah ada yang di Surabaya, itu saya bukan namanya. Itu eh, waktu pacaran, eh, suaminya cerita bahwa eh, dia itu dulu saya lihat cintanya itu luar biasa, Pak. Saya merasakan bahwa... Eh, Cintanya itu melebihi dari semuanya. Bahkan Saya sangat bangga, merasa dimanja dan sebagainya. Kemudian setelah dia uh, punya anak dua, cukup besar gitu ya, uh, baru merasakan bahwa ternyata semuanya itu terlalu cinta itu negatif gitu ya, negatif bahkan uh, kantor uh, apa, menugaskan keluar kota itu dikunci gitu ya, dikunci. Nah, kebetulan kantor menugaskan dua orang gitu dengan keterlibatnya akhirnya yang wanita ini ngelabrak ya ngelabrak ke kantornya maki-maki dengan kata-kata yang luar biasa kasarnya. Nah ini dampaknya sampai akhirnya kepenyesalan yang luar biasa. Nah gitu ya. Jadi benar nasihat dari masukan dari polisi tadi harus banyak ditanya, gitu ya. Bukan karena apa namanya sesuatu tidak itu karena kita harus mempersiapkan secara matang. Nah, karena itu untuk selamanya, bukan untuk satu dua hari. Nah, Itu ya. ya benar, benar. Ini, ini itu catat ya. Hati. Ini catat ya, teman-teman ya, ya, terutama yang ada di yang ada di Facebook atau yang ada di um, itu tolong dicatat. Dicatat seperti ini. Uh, kalau kita lagi cari informasi nih jadi detektif ya informasi mengenai pasangan lalu si cowoknya bilang begini kamu ngapain sih nanya-nanya sama si uh, si Abdul masa kamu nggak percaya sama saya Nah itu sudah menjadi warning ya situ sudah menjadi signal jangan-jangan dia tidak sesuai dengan apa yang uh, dia katakan kepada saya ya kalau laki-laki itu atau perempuan itu banyak bohong ya, istilahnya patologi liar atau apalagi ya istilahnya exaggerate, exaggerate itu orang yang suka membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada atau yang kecil dibesar-besarkan. Ya, itu kita juga mesti hati-hati karena membesar-besarkan sesuatu yang kecil itu sama saja dengan Pembohong, ya kalau hanya sedikit kecil dia bisa berbohong, apalagi yang dia bisa berbohong, apalagi yang dia sembunyikan dari dari anda. Ya. Kalau sudah ada sinyal, kamu mesti terus terang, eh aku eh, ngom, ini aku ngomong sama eh, teman kamu ini, ya harus terbuka juga. Jangan jangan nanti jadi sebuah kecurigaan kecurigaan misalnya si si si Hawa uh, nanya nanya ke Ibrahim Ibrahim ya jangan ada kecurigaan si Adam mencurigai Hawa punya hubungan dengan Ibrahim jadi harus kete ada keterbukaan ya eh aku tadi ngomong sama teman kamu Ibrahim uh, terus pastikan kan si Adam nanya Kok ngomong apaan? Nggosipin gue ya? Enggak, tanya-tanya aja soal kamu. Kan aku juga mau tahu kamu itu kayak gimana sih? Ya, kalau mukanya udah muka kaget, wah ketahuan ntar gue. Nah, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan dari anda. Contoh ya, contoh yang paling clear antara saya dan suami saya. Di antara kami tidak ada rahasia lagi. Istilahnya apa? Saya tahu semua kawan-kawannya, saya tahu semua keluarganya. Dan suami saya juga tahu semua kawan-kawan saya, tahu semua keluarga saya. Suami saya punya akses ke Facebook saya, suami saya punya akses ke apa ke email saya, ke telepon saya, ke Twitter, ke Instagram saya. Suami saya punya akses hidup saya. Semuanya tidak ada yang uh, disembunyikan, ya. Dia bisa jawab telepon saya kalau telepon uh, ringing, ya. Uh, begitu juga sebaliknya, tidak ada di antara kami yang kami sembunyikan. Semuanya sama, sampai hal yang kecil-kecil pun itu uh, kita terbuka. Hal yang kecil-kecil, misalnya apa sih? Misalnya beli kosmetik aja atau beli skincare aja. Ya, perempuan kan juga butuh skincare, ya kan? Nah, itu saya terbuka. Oh, aku habis beli ini, aku beli beli ini. Nanti kalau ditanya sama suami, "Wah, habis berapa tuh?" Ya jangan disembunyikan. Oh, enggak, kok cuma 100 dolar, padahal habisnya 200 dolar. Ngomong aja apa adanya, ya. Jadi harus ada keterbukaan, kejujuran. Gitu. Kalau ada yang disembunyikan nanti menyesal di belakangnya ya gitu kira-kira Pak Dani ya gimana Pak Dani? Iya. iya betul jadi uh, nanti akan diketahui passionnya uh, dengan bertanya ke orang yang orang-orang dekatnya gitu ya warganya sahabatnya temennya gitu ya kita akan memahami hasratnya passionnya dia. Apakah kualitas cintanya ke saya itu murni atau ada motivasi lain? Nah seperti itu. Nah, hal ini penting supaya semuanya jadi jelas dan terbuka seperti polisi sampaikan itu. Ya. Nah kemudian yang penting juga ini polisi pengorbanan itu itu harus ada. Jadi rela berkorban. Nah, korban itu bisa waktu ya, perhatian, eh, materi mungkin juga gitu ya. nah, seperti itu. Apakah kerelaannya dalam berkorban itu ada? Karena dalam mengarungi rumah tangga nanti, eh, harus mau gitu harus mau uh, berkorban berkorban dengan istri berkorban uh, dengan suaminya gitu ya seperti itu uh, kerelaan itu penting karena uh, itu bentuk bentuk cinta berarti nah, uh, seperti Romeo dan Juliet itu sampai sampai kayak gitunya ya nah seperti itu Kristus uh, adalah teladan keluarga bagaimana berkorban untuk menyelamatkan dua, manusia suami dan istri juga begitu mereka bukan ada dua, tetapi satu salah satunya ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada yang, yang kedua adalah berkorban. ada yang ada dua, ada dua, ada dua, ada ada dua, tanya-tanya itu tadi itu pun tambahannya ya uh, kita akan buka counseling ya buat teman temen yang uh, baru punya pacar ya baru punya pasangan atau baru, baru menemukan idola wah nih kayaknya gue cocok nih sama dia wah kayaknya cocok nih sama dia ya uh, silakan teman temen menghubungi saya atau menghubungi padani ya kita akan membuka counseling, kita akan memberikan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak saya atau baik menurut saya, tapi bagaimana firman Tuhan. Dan ada lagi, ada hal lagi. Oke fisik, secara fisik kita tertarik. Misalnya, wah ini di mata kita, di mata Anda, misalnya ini cewek, bohai banget nih cakep banget nih nah, pokoknya cocok deh sama gue. ini kayaknya tipe gue nih nah yang si cewek juga merasa wah nih kayaknya tipe gue nih ya meskipun di mata orang aduh kolor. meskipun di mata orang ini orang jadul kalau lu demen sih tapi karena di mata kita sendiri katanya eh uh, aduh hai kelihatannya oke okay. ya eh uh, Tadi saya mau ngomong apa ya terganggu nih dengan telepon, sorry. Hal yang perlu Anda lihat adalah seperti ini. Tadi Pak Dhani bilang pengorbanan. Bagaimana pengorbanan dia kepada kita? Apa yang dia korbankan? Apakah dia mengutamakan kita? Dia mengutamakan saya misalnya, mengutamakan Anda itu pengorbanan dan ada hal lagi dulu saya jadi lupa nih ada hal lagi yaitu uh, masalah duit ya masalah duit penting dong ya penting dong masalah duit ini penting karena masalah duit juga yang banyak jadi pertengkaran ya, pertengkaran uh, saya mau kasih contoh aja uh, antara saya dan suami saya ya. saat ini kan kita berdua punya penghasilan suami punya penghasilan dari uh, apa namanya retire uh, itu apa ya pensiunan ya suami punya penghasilan dari pensiunnya uh, dan punya penghasilan dari militernya dan saya punya penghasilan uh, yang tidak tetap ya lalu bagaimana supaya uh, ada kesinambungan tidak ada kecekcokan dalam rumah tangga. Kalau di, di rumah tangga saya, semua itu diserahkan kepada saya. Saya yang mengatur sebisa mungkin, dan tentunya dengan konsultasi dengan suami. Misalnya sebelum saya bayar semua tagihan, tagihan listrik, tagihan air, tagihan uh, rumah, tagihan uh, internet, tagihan uh, macam-macam ya uh, saya bilang ke suami uh, ini tagiannya segini tagihan rumah ini 1.200 tapi saya akan bayar 1.300 karena untuk mempercepat pelunasan rumah misalnya ya uh, uh, tagihan asuransi misalnya ini tagihan asuransi kalau kita bayar per bulan uh, 75 dolar tapi kalau kita bayar satu paket uh, per apa namanya per perjanjian itu cuma 300 dolar kita jadi bisa hemat hemat kita sebanyak 20 dolar bagaimana menurut kamu kalau menurut suami saya bilang A20 ah, dolar enggak usah nggak, nggak usah khawatir lah uh, udah bayar per bulan aja oke okay, bayar per bulan. tapi kalau suami bilang oke okay, itu bagus kita hemat 20 dolar tapi kita mesti eh uh, apa sih range yang lainnya nih Oke okay. jadi itu kita saya berkomunikasi dengan suami seperti itu. Misalnya, ada yang mau kita bantu, kita bantu ini. Ini ada orang yang mesti kita, saya saya digerakkan oleh Tuhan membantu seperti ini, membantu begini. Kira-kira berapa nilainya? Berapa yang bisa kita bantu? Komunikasi lagi. Ya. Jadi komunikasi adalah kunci dari keberhasilan rumah tangga. Kunci dari keberhasilan, segala relationship, segala hubungan. Kunci dari majunya sebuah bisnis. Komunikasi. Ya. Uh, mungkin Pak Dhani bisa koreksi saya. Silahkan Pak Dhani. Ya, Bu. Uh, <tuh> itu benar banget. Jadi uh, saling... saling mengkoreksi saling memberi masukan terus kemudian ada satu kesepakatan contohnya juga yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Polisi saya sampaikan ke Istri mah bagaimana nih masa pandemi kampusnya banyak tutup gitu ya kalau Istri kan di rumah sakit ada gaji tiap bulan apa uh, continue gitu ya terus Isim jawab lo uh, ya nggak apa-apa kalau papa ada ya bareng-bareng kalau mama ada ya bareng-bareng gitu ya uh, toh semuanya terbuka ini terima dian bayar wifi bayar apa gitu nah seperti itu jadi uh, saling menolong gitu ya Isi sebagai penolong gitu ya ke suaminya menurun pendapatannya mungkin isinya nggak boleh apa namanya nggak boleh cuek itu enak aja aku kerja uangnya dipakai begini gitu. itu banyak polisi hal seperti ini kasusnya banyak itu terjadi jadi saudara-saudara eh, yang mau siap menikah itu hati-hati dalam hal ini ya eh, penting sekali yang disampaikan polisi itu eh, kalian harus apa namanya paper yang tadi polisi bilang itu tadi konseling uh, pranikahnya itu ini penting banget itu luar biasa pentingnya ya. itu tambahan saya yang uh, apa namanya uh, yang dibahas polisi ya. ada satu hal lagi yang paling penting dalam segala pengeluaran uh, keuangan make sure kita mengutamakan Tuhan dulu make sure karena itu adalah kunci agar Tuhan memberkahi pernikahan memberkahi ekonomi dan selalu membukakan jalan kepada kita ya utamakan Tuhan suami dan istri harus sepakat untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal mengutamakan Tuhan dalam ekonomi mengutamakan Tuhan dalam segala keputusan dalam segala kegiatan Tuhan dulu diutamakan ya kalau gaji kalau kita kalkulasi gaji dengan kalkulasi manusia kita tidak akan tidak akan pernah cukup tidak akan pernah cukup tapi kalau kita percaya Tuhan yang akan mencukupi kita bayar dulu perpuluhan itu di rumah saya bayar dulu perpuluhan ya selebihnya eh, Tuhan akan atur Tuhan akan atur melalui suami atau istri keputusan suami dan istri Puji Tuhan kami tidak pernah kekurangan padahal kalau secara kalkulasi manusia ya kita nggak cukup di Amerika di, di terutama di tempat tinggal saya ya gaji 60.000 setahun itu eh, tidak cukup apalagi untuk rumah seperti ini tapi karena Tuhan kami itu ada Tuhan yang luar biasa, maka seperti expense, itu seperti gaji yang segitu tuh kayaknya wah bisa melampaui uh, segala kendala yang kita alami. Nomor satu. Yang kedua yang mau saya bahas tadi yang saya lupa itu adalah mm, karakter. Karakter ini pada ini masuk ke bagian psikologi ya. karakter misalnya si perempuannya itu lebih kepada melankoli atau kebalik yang lakinya lebih kepada melankoli yang lakinya yang perempuannya itu kepada sangguin atau atau kebalikan ya. ada beberapa karakter yang tidak bisa disatukan misalnya yang laki demenya party party orang or, apa Uh, type A ya, type A ya pada nih ya, type A personality. Nah, yang perempuannya lebih kepada senangnya menyendiri, uh, senangnya di closet, senangnya uh, di goa misalnya, lebih ke sendirian, itu akan mengalami banyak kendala daripada mereka yang uh, lebih, apa isinya tidak jauh berbeda levelnya gitu contoh hal kecil contoh saja suami saya itu tipikal orang yang tipikal pemimpin pemimpin tapi dia juga senang dengan musik dia senang dengan musik dia senang dengan yang uh, kreatif kreativitas uh, dia senang dengan puji-pujian dengan lagu-lagu dengan nah saya kebalikan saya ini orang yang Suka party, karena zaman dulunya saya kan uh, social butterfly. Tahu nah. ya social butterfly itu apa? Social butterfly itu istilahnya di mana ada saya, ada party di situ. ya Saya orang yang sangat terbuka. Istilahnya semua orang tahu kehidupan saya. Semua orang tahu siapa saya, bagaimana saya. Sebalik dengan suami, suami itu sangat menjaga privasinya ya. Saya kebalikan. Tapi saya juga suka musik, saya suka musik, saya suka kreativitas, saya suka challenge sama seperti dia. Jadi ada kesamaan, ya musik-musik yang dia mainkan eh, ada kesamaan dengan musik-musik yang saya mainkan, ya. Jadi ada kesamaannya. Nah itu kita bisa bisa eh, apa bersatu, bersatu dan ada persetujuan di situ meskipun usia saya dan usia suami itu jauh berbeda tapi uh, di dalam hubungan pernikahan kami itu kita cocok banget ya uh, dia suka teknologi saya juga suka teknologi dia senang dengan broadcast saya juga senang dengan broadcast dia senang dengan uh, berbagai macam hal komputer ya saya juga senang nah mungkin padanya bisa bantu saya Mengenai yang uh, karakter itu, loh, Pak Dhani, yang sanguin, ya. yang melankoli, apalagi itu saya lupa, silakan Pak. Iya, baik, terima kasih, Bu Rinci. Uh, jurnal terbaru karena manusia itu dinamis, ya, terus bergerak, terus berubah. Jadi, jurnal terbaru ini uh, mengesampingkan tentang apa yang namanya melankoli, gitu ya. Uh, dan sebagainya kenapa karena ternyata misalkan melankolis nih ternyata melankolisnya kok ada campuran temeramen ya seperti itu nah seiring dengan bertambahnya penduduk dan apa teknologi eh, 4.0 ya eh, segalanya mulai eh, berubah Manusia mulai menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan, gitu ya. Pola-pola hidup itu juga bergerak, berubah, menyesuaikan kondisi dan keadaan. Jika melankoli, melankolis, uh, kok ada kecenderungan sanguinnya ya? Nah, kemudian ketika sanguinnya sejauh mana prosesnya gitu kan? Ternyata semuanya jadi uh, ada. gitu nah, Sekarang orang-orang uh, psikolog itu yang masih dipegang adalah introvert dan ekstrovert. Nah, yang masih dipegang itu jadi introvert dan ekstrovertnya uh, dilihat, Kemudian yang masih dipegang juga tingkat kestabilan rasio tingkat kesabilan rasio. Nah itu apa tuh Pak? Rasio atau kesadaran. Jadi ada orang yang ketika menghadapi masalah, gitu ya, uh, dia tidak uh, apa namanya rasionya tidak jalan dengan baik. Rasionya nggak jalan dengan baik. Misalkan. Uh, Oh kamu itu ya, sakit jiwa kamu itu. Misalkan gitu ya, suaminya ke istrinya gitu. Oh, dengan mudahnya menjas istrinya seperti itu. Atau menjas seperti abang. Yang lawannya, istrinya merasa tertekan dengan jasmen-jasmen itu. Nah, ini berarti bahwa uh, perkataan itu tidak berdasarkan rasio tapi berdasarkan oleh temperamen dan uh, institunya. Institu maksudnya dalam dunia kedokteran itu institu pada saat itu kondisi psikisnya, emosionalnya seperti apa, sehingga muncul teman-teman kayak gitu. Nah, itu bu, itu rasionya, jadi tingkat kesadarannya. Jadi kalau kita lihat pertengkaran-pertengkaran, gitu ya, uh, ketika satunya mengadu, dia akan membenar, lebih banyak membenarkan dirinya. Tapi tidak berdasarkan objektif rasio yang ada. Nah, e, memang manusia itu paling benar-benar membenarkan diri itu paling pintar bu, paling paling winter. Bahkan Tuhan pun bisa salah, ya sendiri yang benar. gitu ya. Nah, itu jadi psikolog sekarang Karena pedomannya dari sana. Jadi kalau kecenderungan untuk melankoli, sanguin dan sebagainya. Perlahan nggak jadi patokan lagi itu politik. Ya, ada lagi ini Pak e, memaafkan ya apakah orang ini memaafkan atau tidak? Ya buat kesalahan kecil dan bagaimana responnya dia? Kalau responnya dengan kesalahan kecil aja sudah meledak-ledak, wah nggak bisa nih. Wah, lu nggak bisa nih. Nggak bisa, pokoknya eh, langsung reaktornya tinggi. Nah, itu juga harus hati-hati. Yeah. Kalau dengan kesalahan kecil saja, reaksinya sudah wah Besar, bagaimana dengan kesalahan yang besar? Ya, bisa-bisa dia main gaplok, main pukul, ya, main tangan. Itu yang berbahaya. Lihat lagi. Yeah tanda-tandanya ya tanda-tanya apakah dia pemaaf apakah dia eh uh, uh, hikmat kalau bentar-bentar main tangan nyubit misalnya salah dikit nyubit salah dikit nyubit salah dikit gaplok nah saran saya pergi jauh-jauh kabur ya putuskan lari cari yang lain Yeah. jangan karena aduh aku cinta eh kamu udah ditabokin dibukin masih cinta masih maunya aja ya habis aku cinta bagaimana dong ya itu namanya cinta buta kalau cinta buta kalau sudah buta kan nggak bisa ngeliat ya. dijorokin ke jurang juga pun kamu nggak akan tahu buta sih ya. jadi hati-hati di situ jangan sampai kita terjebak karena kelihatannya manis bentar, aduh, karena saya banyak mengalami. Saya sendiri mengalami. ya, Saya sendiri mengalami. Makanya saya bisa ngomong. Jangan sampai terjebak. Ya. Um, mungkin kasus saya belum seberapa. Ada kasus uh, rumah tangga Kristen yang lainnya, itu sampai digebukin babak belur. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Saya ingat kejadian beberapa tahun lalu lama banget. Ini sebenarnya sinyalnya sudah ada. Ini keluarga istrinya orang Indonesia, suaminya orang bule. Ya, sebenarnya saya sudah melihat uh, sinyal yang tidak beres dari mereka. Saya sudah bilang, kamu hati-hati sama suami kamu. Kamu hati-hati sama suami kamu. Atau mungkin uh, apa? Cari. Bagaimana supaya dia bisa lepas atau bisa bisa kabur atau apa? Bukannya berarti saya um, menyuruh dia untuk kabur dari pernikahan ya. Tapi kita juga harus menjaga diri ya. Tidak lama kemudian, sekitar ada sebulan yang lalu sebulan ya setelah itu ada berita di surat kabar dan berita di televisi juga mengenai uh, orang yang ditemukan mati di Lake nah lake nya ini itu di dekat rumah saya dekat rumah saya dulu karena kita kan dulu tinggal di apartemen saya dulu tinggal di apartemen nah lake ini dekat banget dengan rumah saya saya sering saya sering bolak balik itu apa namanya jogging ya jogging uh, sampai lake itu terus balik lagi ditemukan mayat uh, ditemukan mobil Uh, tapi isinya mayat, isinya perempuan, mayat orang-orang uh, mati di situ. Nah setelah ditelusuri, diambil CCTV-nya, uh, ya mereka bilang ini wanita, ini mayatnya orang matinya ini orang Asia, kayaknya orang Asia. Ciri-cirinya seperti ini, begini. Saya langsung, jangan-jangan orang ini nih, ya. Lalu ada CCTV-nya, dikoreksi CCTV-nya, semua dikorek-korek-korek-korek. Ternyata memang benar itu teman saya sendiri yang saya bilang kamu masih hati-hati kayaknya udah ada sinyal yang nggak bagus ya jangan sampai kita jadi korban kalau kita sudah jadi korban halo ya kita nggak bisa lagi speak up Seperti itu uh, kita nggak bisa lagi speak up begitu ya uh, sinyal Ya, sinyal apakah dia ini seorang yang abusive atau seorang yang pemaaf. Ya. Ayo, silakan Pak Dhani mungkin bisa bantu saya. Orang yang pemaaf biasanya itu eh, punya habit open mind, open mindset. Jadi eh, terbuka. Biasanya indikatornya, kalau kita lihat, ya, kiri-kirinya ya suka seni gitu ya. ya selalu suka apa baik musik, lukis, dan sebagainya gitu ya. Menyukai modus, menyukai pemandangan, menyukai binatang enggak gitu ya. Itu punya perasaannya halus, nah, perasaannya halus dan tidak tidak keras-keras banget lah untuk melepaskan maafnya membuka pintu maaf itu nah gitu ya kadang-kadang malah ini ibu dia tidak salah dia meminta maaf-maaf ya loh kamu nggak salah apa-apa ada yang ringan sampai seperti itu nah gitu ya Jadi kalau melihat seseorang tuh suka mem mem mem memaafkan orang lain apa enggak itu dari situ, ya, lihatnya e, suka musik, suka e, kepemandangan, gitu ya. Ayo jalan-jalan hal-hal seperti itu, ya. Dia menikmati yang e, sifatnya non-exact, nah, kayak gitu. Tapi, kalau e, lawan katanya, yaitu yang tadi itu, ya, e, suka, e, apa namanya, susah sekali untuk memaafkan orang lain. Nah, kayak seperti itu, kemudian. Uh, kalau dalam iman Kristen kalian mesti doa bareng ya doa bareng doa bersama Pak gitu ya biasanya orang yang lemah-lembut hatinya itu kalau doa sebentar itu sudah keluar air mata <laughs> nah gitu ya lembut orangnya itu suka mengasihi orang lain gitu ya eh ya melihat tuh Kasihannya banget ya orang itu, aduh aku enggak tega banget deh melihatnya, itu itu ya. Nah itu tuh diri tirinya juga yang gampang, menerima. Bisa ya, nah audien bisa. Bu, ini mungkin ada pertanyaan dari audien, nih pertanyaannya. Oke, Kalau begitu susah banget ya rumit dan kompleks untuk memilih pasangan yang sesuai, gimana dong? Ya, nah, uh, tidak mudah ya memiliki pasangan yang sesuai. Makanya itu kita membutuhkan counseling. Counseling itu artinya uh, dibantu untuk merubah karakter. Ya, sangat penting untuk teman-teman yang belum menikah untuk counseling dulu. Ya, counseling dulu. Jadi kita akan diketahui uh, mana middle ground Ya, mana Uh, middle ground itu bahasa Indonesia nya apa ya uh, tengah-tengahnya ya Pak Dani ya ya yeah. tengah-tengahnya ini uh, seperti apa ya sangat saya sangat rekomendasi ya. uh, semua orang membutuhkan masukan semua orang membutuhkan uh, bagaimana merubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik dan bagaimana meningkatkan karakter yang sudah baik tapi ditingkatkan. Kita membutuhkan counseling. Jadi buat teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi Pak Dhani mengenai pre counseling. Nah ini sudah satu jam, hampir satu jam nih Pak sebenarnya. Jadi kita ambil, ambil kesimpulannya seperti ini ya. Kita akan teruskan minggu depan. Kita akan teruskan minggu depan. Jadi buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Kita akan tampilkan untuk minggu depan. Ya, kesimpulannya saya seperti ini. Komunikasi adalah hal yang sangat vital, sangat penting. Yang satu, kedua adalah karakter mempelajari karakter masing-masing dan bagaimana karakter yang tidak bagus itu dirubah menjadi karakter yang sesuai dengan karakter Kristus, ya kan? Kalau dua-duanya sudah memiliki karakter Kristus, itu mak maknyos deh ya kalau Pak Dhani bilang. Nah, kalau belum, bagaimana supaya ke situ? Kesabaran. Nah memaafkan ketiga memaafkan ya Bagaimana kita bisa memaafkan dari hal yang kecil kita disetiakan dari hal yang kecil dulu itu tiga dari saya ya mungkin pak ini bisa nambahin baik dari saya pesannya adalah ada tiga hal hubungan suami istri atau pacar yang menuju ingin menuju ke sejengkal pernikahan intimasi kesekatan, kemudian passion hasratnya, seperti apa kemudian yang terakhir adalah komitmen nah dari tiga hal itu semuanya akan ada selalu ada masalah nah libatkanlah Tuhan Yesus di setiap masalah yang kalian hadapi sekecil apapun jangan pernah mengandalkan kehebatan sendiri Terus andalkan Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi perisai mu, melindungi dan menyertai mu karena selalu engkau utamakan. Itu dari saya bu. Oke, okay. uh, itu aja dari kita ya, dari kami berdua. Kita akan sambung minggu depan dengan topik yang sama babak kedua. Mungkin topik break yang yang minggu depan bisa lebih kepada. Intimasi di dalam rumah tangga. Uh, Intimasi dalam kasur ya. istilahnya. <laughs> Oke. Okay. Uh, terima kasih Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. Memberikan kami pengetahuan dan pengertian bagaimana uh, hidup rumah tangga dalam kekristenan. Terima kasih Tuhan untuk mengajar kami Pak Dhani. Uh, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan, berikanlah anak-anak kami, anak-anak muda yang sekarang mengikuti dan mempelajari bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Kristus. Berkahi mereka Tuhan, berikan mereka kesejahteraan, shalom, prosperity, blessing, dan juga Damai di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kembali. Amin. Amin. Okay. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.